kira lapak yang dekat di pengoreng ini mana nih nanti kita bikin nih kalau Anawa itu kan kalau pondok pesantren setiap hari ya Mia. jadi setiap hari kan ada di sini otomatis sampahnya juga ada di sini kemudian karena memang tidak pulang bisa dihasilkan sampahnya itu bisa pagi bisa siang bisa malam nah eh jadi bisa dibikin tiga tempat Misalnya, bikin tong sampah. Karena memang kalau sampah kan setiap hari.